Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sanecala Gallery Dalam video kali ini kita akan Membahas review dan unboxing Sebuah lensa Brixton Star 55mm F1.7 Oke okay, guys, kita lanjutkan ke video Unboxing sekarang kita masuk ke dalam bagian unboxing seperti biasa sebelum unboxing lensa ini kita bahas dulu boxnya. Maaf guys nggak punya mesin berputar-putar guys, misalnya begini. tambah bagian depan ada tulisan Bridge Twin Star yang beraksen warna biru. Angka 35 mm f 1.7 ada aksara-aksara Mandarin yang tidak mungkin kalian artikan ada sebuah gambar lensanya terus bagian samping kanan ada tulisan kembali Brickstein Star berbapar warna putih bagian belakangnya masih sama ada tulisan-tulisan menarik terus masih ada garis-garis kode senyumat semacam ya terus bagian samping kiri ada parkour siapa tahu dapat giveaway Terus, ini ada satu slip yang kita bisa buka, ditarik ke atas begini Jadi quality boxnya lumayan bagus Pasti kuat lah, tidak meragukan Nah, untuk cara membukanya Kita semacam ada tarikan-tarikan tarik hutan -tari gitu ya Ditarik aja, dua Set Iya, bagus Di dalamnya, ini lumayan tebal Kita dapat sebuah lap untuk mengelap lensa seperti lap-lap yang ada di kacamata ini lumayan lembut juga bagus ini kalau sudah makan ngelapnya pakai beginian ini ada sebuah Alkitab alkitab yang gak mungkin kalian baca juga sih soalnya bahasanya Mandarin sama Inggris uh, kalian gak bisa bahasa Inggris ini ada garansi buku garansi cuma sayang bukan dari toko makanya tidak bisa digunakan ini ada sebuah busa yang cukup tebal untuk melindungi sebuah lensanya terus ini bagian utama lensanya lensanya cukup berat guys ini guys lumayan berat ini ini ada plastik yang membaluti ini nih si lensa ini selanjutnya solid ya guys dari metal jadi lumayan kokoh bentuk tutup depannya bertuliskan Brinstein star yang sistemnya di gini guys ini ukuran 43 mm ringnya masih metal guys ini tutup belakang plastik ya guys hm, plastik ya ini metal guys untuk sebagai sumber sumber saya akan cari para teman saya guys, karena saya tidak terlupa apa-apa kan? tentang beginian ma guys, bahkan para teman saya untuk sudah datang bersedia untuk melihat isiannya ini. jadi cuma begini ya dalam box uh, Beristin ini barang utamanya buku garansi, alkitab yang dituliskan Mandarin dan Inggris. Si lensanya oke terima kasih untuk teman saya yang sudah membuka boxnya dan mereview sedikit lensanya oke sekarang cara pasangnya adalah di sini ada titik yang berwarna merah dan kita buka di lensa di lensa terdapat titik yang berwarna putih kalian samakan titik merah sama titik putih nah, seperti ini lalu kalian putar searah jarum jam sampai di sana klik dan untuk settingan di kameranya kalian cari shot with lens atau dalam bahasa Indonesianya adalah syuting tanpa lensa seperti itu ada di pengaturan cari aja dan untuk pembentukannya si lensa kayak kotor kecil ada TEE-nya ya, secomotin mundahar. kalau kalian makan satu comot seperti ini dan memiliki 12 blade aperture Cuma Yang gak enak di saya Si bukaan lensanya itu tanpa klik Cuma semuci enak banget Dan Berada di belakang lensa Jadi perlu penyesuaian Dimana saya biasa di belakang lensa itu adalah ring fokus Tapi ini ring fokusnya ada di depan Dua-duanya smooth saat diputar nggak ada klikki Dan untuk ring fokusnya saat diputar itu memanjang sedikit lensanya. Oke, pokoknya jos. Dan untuk contoh hasilnya seperti ini. Oke okay guys, sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Jika video ini dapat membantu kalian semua, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih.